Yeah. <laughs> <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> <coughs> Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <coughs> May yahdihillahu fala وَمِنْ يُبْلِلْ فَلَهَا دِيَلَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا يُوحَانَدِينَ آمَنُوا تَقُوْنَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا يُوحَانَ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 Waman yuti'illah warasulah faza Fawzan azimah Amma baad Wa khair wa Wa sharr al wa, wa al muslimin wal muslimat ikhwani wa, wa ta'ala jami'an alhamdulillah kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur semata kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat yang begitu banyak, terutama Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kita sekalian untuk terus istiqomah di atas ketaatan. Allah Subhanahu Wa Taala masih memudahkan kita menjalani ibadah demi ibadah selepas bulan suci Ramadan, Kita terus. Berada di atas penghambaan yang agung. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Kembali pada malam hari ini. Dan ini adalah pertemuan perdana kita setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal. Kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Diberikan kesempatan waktu luang kita. Yang kita gunakan dan manfaatkan di dalam bermajlis ilm. Kita saling duduk dalam rangka saling berwasiat di dalam perkara kebenaran. Dalam rangka kita saling ingat mengingatkan satu sama lain terhadap perkara agama Allah Subhanahu Terima kasih. <tuh> Hafal doa kalau dengar bunyi guntur. Apa doanya? Abdul Ghafur? Fadal. Apa doanya? Ada yang hafal? Apa yang dibaca zikir ketika mendengarkan bunyi guntur? Subhanalladhi Yusabhihul Ra'adu bihamdhihi, والملائكة من خيفته. Mahasuci Allah, di mana Ra'adu guntur itu bertasbih. Jadi bunyi itu adalah bunyi tasbihnya guntur, kilat. Yang terdengar suaranya adalah bunyi tasbihnya. Dan juga para malaikat, mereka bertasbih min khifatihi. Karena khifah Karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 Pada kesempatan malam hari ini Kita Membawakan kajian tematik Sebelum melanjutkan Kajian kitab yang Seperti biasa Pada ini kita membahas Tentang bagaimana Derajat hamba Di negeri akhirat Ya. Ini adalah pembahasan yang pentingnya kita perhatikan Apa yang kita usahakan dari amal ibadah kita Untuk meraih ketinggian derajat di negeri akhirat Al Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-An'am 132 Walikullin darajatum mimma amilu. Dan bagi setiap hamba. Likullin. Bagi setiap hamba yang beribadah. Mereka akan memperoleh Mendapatkan darajat. Derajat-derajat. Mimma derajat, amilu. Dari apa yang mereka amalkan. Iya. Ini adalah penegasan dari ayat suci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan derajat-derajat yang mulia bagi setiap hamba-hambanya dengan syarat mereka beramal, mereka beribadah, melakukan ketaatan kepadanya. Iya. Maka seseorang muslim dia memikirkan dirinya. Bagaimana derajat dia kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat sesuatu adalah yang berharga. Yang pada kehidupan dunia. Derajat status kedudukan. Orang berbangga dengannya di dunia. Maka tentunya... Kehidupan yang kekal abadi Kehidupan yang paling Diharapkan Derajat yang mulia Itu harus lebih diupayakan Bagaimana kedudukan dia Ketinggian dia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Status kedudukan dunianya Rendah di mata manusia Tapi Dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan Derajatnya kelak di negeri akhirat. Iya. Dan di sini Allah menegaskan bahwasanya masing-masing hamba itu memperoleh derajat-derajat mimma -derajat dari apa-apa amilu -apa yang mereka amalkan. Setiap derajat amal ibadah kita itu bernilai pahala. Ada pahala yang dilipat gandakan Awal kali sepuluh kali lipat Kemudian Ada juga pahala amal ibadah kita Dilipat gandakan Menjadi tujuh ratus kali lipat derajat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Melebihkan kelebihan Pahala-pahala derajat-derajat mereka Sesuai dengan kadar Keikhlasan dan kadar Mereka beramal di atas Petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. ada sini dalam bulan Syawal ini hendaklah kita terus bersemangat meraih kemuliaan derajat tersebut. Jangan hanya kita memfokuskan ibadah, penghambaan hanya di bulan Ramadan semata. Iya. Oleh karena itu dari alamat dari tanda-tanda kebaikan seseorang muslim yang Allah inginkan padanya ketika dia terus diberikan taufik, diberikan petunjuk dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjalani ketaatan demi ketaatan iya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan dari manusia yang mana mereka kelak di negeri akhirat menghadap kepada Allah, datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang dimuliakan dan ada yang dihinakan, direndahkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Tauhah ayat 74 dan seterusnya. Allah berfirman, انَّهُ مَن يَقْتِر رَبَّهُ مُجْرِم فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْمُدَّرَجَاتُ الْعُلَى Dua golongan manusia Disebutkan dalam surah Toha Ayat 74 Innahu mayyati rabbahu mujurima Sesungguhnya Barang siapa yang datang Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kelab Dalam keadaan Dia sebagai pelaku dosa-dosa Mujrim Pelaku keburukan Iya yang mengharuskan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keadaannya demikian hingga dia meninggal. Dia atas keburukan, dia atas dosa yang dia tidak bertobat darinya yang denganNya Allah menyiksanya. Maka kata Allah, fa innalahu nar jahannam, maka baginya jahannam. Baginya neraka jahannam. La yamutu fiha Wala Yahya Dimana Orang ini Di dalam neraka jahannam Layamut Dia tidak mati di dalamnya Wala Yahya Dan juga dia tidak hidup Di dalamnya Apa maksudnya ini? Dia tidak mati Di dalam neraka Dan juga dia tidak hidup Anda bisa kasih keterangan Ya. Kekal dengan siksaan. Dia tidak mati yang dengannya dia beristirahat dari siksaan? Enggak. Tidak. tidak ada kematian baginya. Sebab kalau dia mati ya berarti beristirahat dari siksaan. Terus menerus disiksa tanpa henti. Wala yahya dan dia tidak hidup karena dia dia tidak mendapatkan kehidupan yang Mengenakan tidak ada kelezatan sama sekali. Dia rasakan ketika seseorang disiksa dalam neraka jahanam, ya, kita berlindung kepada Allah dari api nerakanya. Di sini menerangkan golongan yang pertama ini yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Di dunianya, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah agar Allah muliakan dia dengan derajat yang agung derajat yang tinggi malah dia bah, dia menghinakan dirinya di atas kekufuran maka Allah subhanahu wa ta'ala pula menghinakan dia di kehidupan akhirat dengan neraka jahannam iya Allah menegaskan dalam surah Al-Tin yang telah kita hafalkan لَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan manusia itu asfal سَافِلِينَ tempat yang paling rendah asfal dinamakan asfal karena didinjak, direndahkan asfal safilin tempat yang paling rendah derajatnya kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah ketika dia tidak beriman makanya datang lanjutan ayat pengecualian apa lanjutan ayatnya illa alladhina amanu wa amil kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ya yang tidak dikembalikan ke tempat yang rendah karena dia beriman di dunia dan dia membuktikan keimanannya dengan amal saleh maka Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba tersebut iya kapan sebaliknya tidak beriman tidak beramal saleh maka Asfala safilin. Tempat terendah, dia dapatkan. Iya. alzubillah Ini golongan yang pertama. dia ayat 75, Allah menegaskan, Wa mukmina Dan siapa yang datang pada hari kiamat, menghadap kepada Allah, dalam keadaan dia mu'mina. Dalam keadaan dia beriman. Lihat, dia beriman. Mengimani Allah SWT, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani para rasul mengimani adanya hari kebangkitan. Dengan segala bentuk-bentuk keimanan pada negeri akhirat, mengimani akan adanya hisab, akan adanya mizan, timbangan, adanya surga dan neraka, adanya jembatan sirat. Dia imani seluruhnya. Dan dia mengimani perkara takdir yang baik dan buruk. Dia beriman. Kau dan sungguh dia telah beramal dengan amal asolihat, amal saleh, amal saleh ini satu dua tuh berapa? Nah solihat sini datang dalam bentuk tunggal atau jamaah? Kata jamaah ya. Kau dia sungguh telah beramal amal amal saleh, iya. Dia mempersiapkan pundi-pundi amalan. Dia mempersiapkan ladang-ladang ketaatan selama hidup di dunia. Dunia ini sebagai ladang dia menanam tanaman-tanaman keimanan yang berbuah, bercabang-cabang dengan amal ibadah. Iya. Itu yang dia miliki. Maka siapa yang seperti ini sifatnya beriman dan beramal soleh. ika lahumud darajatul ula ya maka mereka itulah yang akan mendapatkan darajat derajat-derajat ula yang tinggi ya yang tinggi di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Barang siapa yang mendatangi hari kiamat menghadap kepada Rabb-nya mukminan bihi dengan mengimani Allah wa musaddiqan li rusulihi dia membenarkan para rasulnya yang diutus muttabian li kutubihi dia mengikuti petunjuk kitab-kitab yang diturunkan dan qada'a 'amila salihat dan dia telah beramal soleh. Amal soleh ada dua hal: al wajibah wal Mustahabbah, yang pertama amal soleh yang wajib, dan yang kedua amal soleh yang mustahabbah, yang disenangi, disukai dari perkara sunnah, yang di bawah wajib. Ini dia miliki, ini dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang wajib dia punya dan juga perkara-perkara sunnah dia amalkan di dunia. Yang wajib, apa yang wajib? Hmm? Pertama tentunya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itu wajib. Wajib mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyetukan menyekutukan Allah dengan kesyirikan. Wajib menyikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun yang pertama. Dan kewajiban kita yang kedua apa? Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya. Syahadatain. Beriman mengikuti petunjuknya, membenarkan penghabarannya Ya kan? menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan dan tidak beribadah kecuali dengan petunjuk beliau itu wajib, wajib. Kemudian kita menegakkan salat lima waktu kita kewajiban. Puasa Ramadan yang telah berlalu alhamdulillah Allah mudahkan kita dan kita juga menunaikan zakat fitri bagi yang diberikan kelebihan zakat harta dia tunaikan zakatnya. Iya, bagi yang diberikan kemampuan menunjukkan ibadah haji dan umroh ke tanah suci itu semua kewajiban dan dia punya amalan-amalan di luar darukun Islam yang wajib berbu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua tidak mengganggu tetangga menyantuni anak yatim menolong orang yang kesusahan dan sebagainya serta amal amalan yang mustahabah amal-amal yang disunnah, disunnahkan disukai dalam agama Islam dari salat sunnah dari puasa sunnah iya, ini semua dia bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi, kata beliau rahimahullah, yakni kedudukan-kedudukan kedudukan yang tinggi dan tempat-tempat di istana dalam surga yang penuh dengan kelezatan-kelezatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang agung kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia ini Ya Allah persiapkan untuk dia. Ya. Dalam ayat 76 itu disebutkan. Jannatu adenin. Tajri min al anharu khalidina fiha. Wadhalika jaza'u man tazakka. Mereka memperoleh jannatu aden. Surga aden. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mereka kekal di dalamnya. Dan hal itu adalah balasan jaza bagi man tazakka. Siapa yang tazakka? Yang mensucikan jiwanya. Nah, sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan syarat untuk memperoleh mendapatkan derajat yang mulia ini, syaratnya adalah dia harus mensucikan jiwanya. Ya. dan mensucikan jiwa kata beliau rahimahullah dia tetohhiru minasyirki wal kufri wal fusuki wal isyad dia mensucikan jiwanya dari kesyirikan dari kekufuran dari kefasikan, dari ma'asiat dia sucikan iya, ini keharusan orang-orang yang ingin menghadap kepada Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi Kemudian, bentuk dia mensucikan jiwanya yang lain, dia bertobat. Ya tu'bu mimma fa'alahu minha. Dia bertobat. Dari apa-apa yang dahulu dia pernah lakukan. Berupa kekufuran, kesyirikan, kefasikan, dan maksiat. Dia bertobat darinya. Lalu, dia mensucikan jiwanya dengan iman, Wal amal salih Dengan iman dan amal saleh. Enam Ini Makna dari Tazakkah Dan ini sesuai dengan Firman Allah SWT pula Di dalam surah Asyans As Ketika Allah SWT Bersumpah tentang jiwa-jiwa Wa -jiwa. nafsim <tuh> wa ma sawahaa Wa demi jiwa dan demi penyempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pada jiwa ini dua kecenderungan dua kecondongan Fujuraha kecendongan dia berbuat Fajir dan kecendongan berbuat wa taqwaha bertakwa kepada Allah jiwa ini terkadang mengarah kepada kebaikan namun terkadang juga jiwa ini mengajak kepada dosa dan maksiat Innan nafsa la ammaraton bisu illa ma rahima rabbih, sungguh jiwa memerintahkan, menyuruh kepada perkara su, perkara yang jelek kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jiwa yang diselamatkan yang dijaga tentunya dia terjaga dari hal-hal yang mengotori jiwanya tersebut kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kada aflaha man zakaha wa khaba aflaha sungguh telah beruntung siapa-siapa yang mensucikan jiwanya iya disebutkan dari penafsiran Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang mensucikan jiwanya dengan amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya dia sucikan wa khaba man dan sungguh merugi siapa yang dasaha yang mengotori menodai jiwanya. Mengotori jiwanya, ada yang mengotori secara keseluruhan. Dan ada yang mengotori jiwanya pada sebahagian. Keseluruhan, dinodai dengan kotoran kesyirikan, Kekufuran. Dan sebahagiannya, ada yang kotor dengan dosa-dosa dan maksiat, selain kekufuran. Yang tidak membuat dia keluar dari Islam. Ya, Maka di sini, kita mengetahui syarat untuk memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyucian jiwa. Iya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa memohon kesucian jiwa. Apa doanya? Allahumma Abdul Ghafur memohon kesucian jiwa ati nafsi takwaha wazakkiha anta khairu man zakaha anta waliuha wa maulaha Ya, Nabi SAW berdoa dengan doa ini padahal beliau adalah hamba yang paling suci jiwanya hamba yang paling mulia yang paling bertakwa yang telah terampuni dosa-dosanya, namun tetap memohon kepada Allah dengan doa ini sebagai bentuk dua hal. Faida pertama bentuk ketawaduan kerendahan beliau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faida kedua sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya agar umatnya mengamalkan doa ini dan kita alhamdulillah berusaha untuk mengamalkannya. Ia ya, memajatkan doa ini. Pada tempat-tempat mustajabah. Nah, dan bagi seorang yang meniatkan, mengikutkan, bagi keluarganya dia dengan doa ini. Bisa dia rubah, Allahumma ati nufu sana. Kalau tadi nafsi itu sendiri untuk dirinya. Tapi kalau dia niatkan ikutkan istrinya, anak-anaknya, maka dia rubah nafsi menjadi nufu sana jiwa-jiwa kami. Allahumma ati nufusana taqwa ha wazakiha anta khairuman zakhaha antawaliyuh wa maulaha ya Allah berikanlah jiwa-jiwa kami niatnya dirinya keluarganya niatnya demikian berikanlah kesucian jiwa-jiwa kami wazakiha dan sucikanlah jiwa tersebut anta khairuman zakhaha engkau lah yang paling baik yang mensucikan jiwa anta waliyuha engkolah pelindungnya jiwa wa maulaha engkolah pemelihara jiwa tersebut ya ini hendaklah kita amalkan sambil kita berdoa tentunya kita memperbanyak pun di pun di ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala 6 kemudian kembali kepada ayat Wali kullin darajatum mimma amilu Ya, Bagi setiap hamba Akan mendapatkan derajat-derajat Dari apa-apa yang mereka amalkan Amalan Nanti berbuah derajat yang tinggi Tentunya dengan dua hal Dari dua syarat Kapan dianggap suatu amalan Sebagai amalan yang salih Itu ketika dia mengikhlaskan ibadahnya Penghambaannya kepada Allah Tanpa mencampuri dengan kesyirikan Dan syarat kedua Ketika amal solehnya Sesuai dengan petunjuk Sunnah Rasulullah S.A.W Itu syarat Berarti wajib kita Mempelajari tauhid Dan wajib kita mengamalkannya Serta wajib kita mengenal sunnah Mengenal bagaimana petunjuk Nabi dalam beribadah Dan wajib kita Mengamalkan ilmu tentang sunnah-sunnah tersebut Jadi sini Bisa kita kembali Kepada dua hal Untuk mendapatkan derajat yang mulia Dengan ilmu Yang bermanfaat Dan amal saleh. Iya Ini kembali Kepada makna ayat dalam Al-Quran Yang kita semua sudah hafalkan dalam surah al mujadilah ayat 11 Apa ayatnya? Ya yeah. Ya yeah. itu potongannya Yar Yarfa'illahul ladhina Amanu minkum Wal Utu'l ilma Darujat Yarfa' Allah mengangkat Yarfa'illah Allah akan mengangkat Siapa yang diangkat? Alladhina amanu minkum. Orang-orang yang amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma Dan orang-orang yang diberikan ilm. Ilmu agama. Ilmu syariat. Ilmu yang bermanfaat. Dan eh, sini dua hal. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu syariat. Yang dia pelajari. Dan dia adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya sehingga dia imani dia beriman kepada Allah dan dia buktikan keimanannya dengan amal saleh maka Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan darajat, dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tentang ayat ini diberikan penjelasan oleh Imam Ahlu Tafsir, Imam Muhammad bin Jarir al Tabari, Rahimahullah Taala, kata beliau, -ilma min lam yu'tu -ilma amilu bima umiru bihi. Kata beliau. Penafsiran ayat ini Allah Subhanahu wa taala irhamakallah Allah mengangkat alladzina utul ilm mengangkat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan diberikan ilmu agama ilmu syariat Allah angkat derajat mereka dari kalangan orang-orang yang beriman diangkat derajatnya di atas mukminin di atas orang-orang yang beriman Allah di yutul ilm yang tidak diberikan ilmu agama, tidak diberikan ilmu syariat bifuadli ilmihim karena keutamaan ilmu yang mereka miliki Allah angkat darajat beberapa derajat-derajat dengan catatan sini yang paling penting untuk kita perhatikan syarat untuk mendapatkan derajat tersebut ida amilu jika mereka orang-orang beriman dan berilmu itu amilu mengamalkan mengamalkan beramal bima umirubihi dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Dia tahu ini adalah perkara yang diperintahkan, dia amalkan. Ini yang harus dihindari dari perkara dosa keharaman dia jauhi, tinggalkan, dia amalkan. Iya. Yeah. Dia mengamalkan tauhid, menegakkan sunnah, kemudian hidup dan mati di atasnya. Hingga wafat, itu yang dia harus persiapkan untuk menghadap kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi, amal soleh yang dibangun di atas ilmu itulah amal ibadah yang akan berbuah derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah SWT menegaskan Tentang dua perkara ini Dari perkara iman dan amal Yang sering digandengkan Iman dan amal soleh Selalu bergandingan di setiap tempat dalam Al-Quranul Karim Tidak bisa dipisahkan Iman perlu pembuktian dengan amal soleh Allah SWT menegaskan Tentang orang-orang yang menghadap pada hari kiamat yang berbahagia adalah orang yang menghadap kepadanya dengan keimanan la malu banun illa man salim. pada hari kiamat di negeri akhirat hari itu tidak bermanfaat mal harta benda yang kita miliki di dunia banun. tidak pula bermanfaat anak keturunan yang bermanfaat adalah siapa yang mendatangi Allah Datang menghadap kepada Allah Bi kalbin salim Dengan kalb, dengan hati yang salim Hati yang selamat Dan tentunya Kriteria hati yang selamat Hati yang penuh dengan keimanan Hati yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang berharap kepada rahmatnya Hati yang takut akan siksaan api nerakanya Hati yang tunduk Hati yang bergantung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Tidak bergantung kepada selainnya Tidak bergantung kepada Benda-benda Yang dikeramatkan Tidak bergantung kepada Dukun Kepada kuburan Tidak bergantung kepada jimat-jimat Tidak bergantung kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Apapun itu Ia, Itu adalah keharusan Hati yang selamat Hati yang murni Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Ini tentang hati yang selamat Kemudian Di akhir surah Al-Kahfi Kita telah hafalkan Faman kana yarju liqa'a rabbih Apa lanjutannya? Fal amalan saliha. Walau syirik bi ibadat sini tegas siapa ingin mendapatkan kemuliaan dia berjumpa dengan Robnya famankana yarju siapa yang berharap berjumpa dengan Robnya dengan perjumpaan yang dia dimuliakan diberikan keutamaan dan kebahagiaan dan derajat yang mulia syaratnya apa faly'amal 'amalan solihan maka hendaklah dia beramal saleh dia terus beramal saleh ya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak menyetuk, menyekutukan dalam beribadah kepada rabbnya dengan sesuatu apapun tidak ada kesyirikan dicampur adukkan dalam penghambaan yang dia tegakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini syarat amal Amal soleh yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di negeri akhirat. Iya. Kemudian di akhir dari pembahasan ini, kami ingatkan untuk terus-menerus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ke keistiqomahan. Iya. Terus-menerus memohon kepada Allah. Agar diberikan kesempatan dan waktu untuk terus bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering diingatkan dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita disunahkan membacanya selepas tasyahhud sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ia terus menerus. Kita harus baca. Karena pada mana doa ini, kita minta terus kepada Allah agar Allah menolong kita. Dan tidak meninggalkan kita. Tidak melupakan kita. Tapi kita terus sebagai hamba yang penuh harapan, pertolongan kepadanya. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya. Bantu saya Allah ala dikrik untuk mengingatmu. Wa syukrik untuk mensyukurimu. Wa ibadatik dan Memperindah, memperbagus Ibadah, penghambaan Kepadamu, ini kita minta Tanpa ini Siapa akan menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh kita bersandar pada Diri-diri kita masing-masing Iya kan? Tidak boleh kita bersandar pada apa yang kita miliki Sehingga dari tanda Orang-orang yang benar ibadah Amal solehnya diterima di sisi Allah subhanahu wa taala ketika Dia tidak melihat amal ibadah itu sebagai sesuatu yang Dia banggakan, ya bulan Ramadan, amal ibadah kita tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan hak-hak keagungan, kemuliaan, ketinggian, kesucian Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita banggakan dengan amal ibadah kita bagaimanapun banyaknya dan bagaimanapun besarnya ibadah tersebut, iya. Berkata Imam A'un bin Abdullah Rahimahullahu ta'ala La taghtar Bi kasratil <tipu> amal Fa innaka la taduri Ayuqbal minka amla Perhatikan nasib beliau Jangan sekali-sekali engkau tertipu La taghtar jangan tertipu Dengan kasratil amal Dengan banyaknya amal ibadahmu Banyaknya engkau solat Banyaknya engkau bersedekah Banyaknya engkau menegakkan solat malam di bulan Ramadan, itu kita banyak sekali mengamalkan ibadah-ibadah. Dikir, kiraat, Quran, kita bisa tamatkan. Alhamdulillah, banyak ibadah-ibadah kita amalkan, tapi jangan kita tertipu dengan banyaknya amal ibadah itu. Kenapa? Kata beliau, "Fa in kana sungguh engkau la tadiri. kamu tidak tahu. Ayyukku bal minka, apakah amalamu diterima darimu, amla atau tidak." Nggak ada yang tahu. Tidak ada jaminan, tidak ya? ada jaminan satu sujud kita itu Allah telah terima. Tidak ada jaminan satu huruf dari ayat yang kita baca dari Al-Quran, Allah jadikan sebagai pahala 10 kali lipat. Tidak ada yang tahu, kita cuma mengamalkan taat, beriman, beramal saleh dan kita berharap, kita harus muncul. Kita berdoa Robana taqabbal minna Dan munculkan rasa takut Kalau-kalau amal itu tidak diterima itu harus ada Rasa takut Jangan-jangan amal saya diterima Bukan malah membangga-banggakan dirinya Dengan amal ibadahnya Terakhir Dari nasihat pula Seorang ulama tabi'in yang terkenal Imam Mutorrif bin Abdillah Asyikhir Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Tentang tidak bolehnya kita ujuk Bangga dengan suatu amal ibadah kita Ketika seorang telah menegakkan Amal ibadah, solat malam Contohnya Kata beliau Ini An-abitu naiman Wa asbahu Nabiman Ahabbu ilayya Min an-abita Qaima Wa asbahtu mujabah Kata beliau Sungguh saya jika saya di waktu malam Abid Saya di waktu malamnya Naiman Tertidur Tidur di waktu malam Dia tidak tegak dengan ibadah solat malam Tidak tegak menegakkan tahajud Tarawihnya Atau witirnya Dia tidak tegakkan Kata beliau Dan saya bangun dalam keadaan Naiman Dalam keadaan menyesali Keadaan saya yang luput dengan amal ibadah Di malam hari Itu lebih saya sukai saya tidur dan menyesal di pagi hari. Itu lebih saya sukai. Daripada saya di waktu malam. Tegak. Menegakkan solat malam. Tahajud. Witi dia tegakkan. Tapi asbahtu di waktu paginya saya. Mu'jabah. Mu saya taajub dengan penghambaan yang saya telah kerjakan. Lebih baik menyesali. Dia tidak bangun solat. Daripada dia bangun solat tapi bangga. Wah saya sudah. Tegakkan salat tahajud saya. Saya telah itikaf 10 hari. Bangga dengan ibadah. Ibadahnya. Ini tidak boleh. Tidak ada yang boleh munculkan pada dirinya perkara tersebut. 6. Yang jelasnya kita semata menegakkan keimanan, pengambaan, amal soleh. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita. Robbana taqabbal minna innaka antasamil alim. Karena kapan satu amal ibadah kita diterima? Maka berbuah apa? Berbuah. Ulaika lahumud darajatul ula. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam. Naqtafi bilqadar. Subhanahu alhamdulillah. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.